Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama channel Tini Artir. Video kali ini guysnya mau beli apa ya ke warung ya warung ya tempatnya beli ayam ayam yang ayam yang sudah mateng guys ya mau beli ayam karena anaknya nenek itu mau makan kesini jadi menambah menambah apa ya sayur atau lautnya ya jadi mau beli ayam separuh atau setengah ya sama beli oh apa ya beli bebek ya udah matang guys karena udah sore ya jadi ini tadi mendadak anaknya yang lagi sama menantinya kesini jadi menambah Sayur selalu ya, beli bebek sama ayam yang sudah matang, ya. jalanan ini mau ke pasar dekatnya pasar ya guys ya. tempatnya tuh dekatnya pasar tapi ya sekarang agak ramai tadi suasana Hongkong itu mulai kemarin hujan guys hujan ada petir ya ini hujannya baru berhenti jadi hawanya apa ya gimana ya hawanya kalau bahasa, ya gimana ya? Kayak ungkep gitu, loh, guys. Ungkep nggak enak. Kalau habis hujan, itu ungkep ini yang pasar-pasar yang dekat di, lu di luar, ya, di luar tempatnya. Di dalam juga ada ya, pasarnya ada dua tempat, tapi di dalam nah, melewati taman. Ya, melewati taman beli ayam matang sama bebek ya yang sudah matang. Ketek lah. Buat tambah sayur. Wah taman, ini tamannya guys. Bersih ya, bersih indah. Kalau di hongkong itu tamannya bersih banget guys. Nah, buat anak-anak ini tamannya bersih. Kalau di hongkong itu tempatnya bersih nah suasana habis hujan ya wow. ini tempatnya guys nah itu tempatnya ya udah mendekati tempat beli ayam separuh tuh มันก็อยู่ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับต้นไม้กุญแจไก่จัมมัมก็ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท Di kantong semua, bebek bakar di kantong. Masih dipotong-potong guys. Ayam sama itu bebek ini. pulang guys udah beli bebek bakar sama ayam ayam krim nah ini tamannya yang buat olahraga orang tua-tua ya guys ya bersih banget banget guys nah. itu kemarin-kemarin itu ada pohon yang besar tapi ada angin sangat kencang Delapan yang kemarin-kemarin ambruk guys nah. jam segini rame-rame banget ya Hong Hongkong ya enak Guys. kalau anak-anaknya mendadak pulang makan langsung beli ayam matang sama bebek ya bebek bakar maaf ada perisial ada ampunan ya ulang sama pemadaman di sini ini banyak orang tua ya jadi banyak ambulan di luar Jalan banyak itu pohon kemiri, guys. Banyak sangat kemiri. Biasanya tuh banyak kemiri jatuh ya. Itu pohonnya kemiri, guys. Pohon kemiri. Hujan tuh masih panas banget guys. Kemarin hujan. Tadi malam sampai pagi hujan. Barusan berhenti hujannya ya. Tapi masih panas banget. Unik. Yes. Wah. Ini ada aslinya. Ada AC. Nah, ini di mall guys sudah masuk di mall jadi ada AC nggak panas ya jadi enak keber Ke Nah, udah mau nyampe rumah ya, guys ya. Ini di bawah rumah mall, di bawah rumah ya. Mall di bawah rumah. Ini. Wah, wow, udah nyampe di bawah rumah ya gak siap Nah itu di bawah rumahku. Di tempat sini banyak orang tua ya. Kebanyakan orang tua yang di sini. nah banyak orang tua duduk-duduk di bawah jam liu oh